Unggah saja sudah diposting vlog terbaru kolaborasi bersama Leslar Ini di The Hacking Story ya. Ada part yang sangat luar biasa Membahagiakan banget So banget Kalau kata Irfan Ternyata didea Lesiti Jora Itu suka didongengin ya Masya Allah Oleh suami tercintanya Sampai HP kakak Bilar pun mati Tentunya Rizky Bia selalu dongengin Lesti Masya Allah Mudah-mudahan saja bahagia Rumah tangga dilindungi dari orang-orang yang tidak baik amin ya robbal alamin postingan tersebut juga ini diripas kembali oleh akun sahabat Leslar Tayuan ada kalimat caption juga yang dituliskan di postingan tersebut baru tahu guys ternyata Dedek suka didongengin lucu ya guys emas katanya tuh Masya Allah hingga bayang di menjadi komentar banyak respon yang diberikan dari para fans sejati yakni dari akun Yulia Sofi underscore Memang pasangan ter -the -best. dari awal, semoga berjodoh sampai tiljanahnya Allah, amin Masya Allah banget ya, doa selalu saja diberikan, doa-doa baik untuk Lesti dan Rizky Bilar ke kabar berikutnya, kita lihat juga persebat sebuah unggahan spesial membanggakan juga lagu Lesti Kejora dengan judul "Bawa Aku Ke Penghulu Ini Masuk". Tentunya di jajaran lagu-lagu luar negeri ya. Wow, di pencarian populer Google, 2021, Masya Allah suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang kita rasakan kepada Lesti Kejora. Kita lihat bersahabat jadi unggahan Urbanasia.com. Itu memposting sebuah postingan Tentunya daftar-daftar topik-topik yang trending sepanjang tahun ini Lewat Your Insert 2021 Tuh persahabat ya kategori lagu Bawa aku ke penghulu milik Lesti Kejora penyanyinya persahabat Ini masuk di jajaran lagu-lagu luar negeri Wow, Masya Allah Mudah-mudahan saja membanggakan selalu lancar Dan selalu dimudahkan urusan idola kesayangan kita Postingan tersebut juga ini dari post kembali oleh akun Malaikat Pencatat Leslor Ada kalimat kalsan juga yang dituliskan Masya Allah bangga enggak sejajar dengan lagu-lagu luar negeri lo The power of kualitas Lagu dangdut bisa sejajar dengan lagu luar negeri lo Masya Allah banget ya Luar biasa, suatu kebanggaan yang sangat kita rasakan dengan tentunya, Lesti Kejora yang selalu membuat kita bangga. Dan untuk berikutnya, ada sebuah unggahan spesial sebelumnya dari Bu Pol, persahabatnya, waktu beberapa hari yang lalu mengunggah sebuah postingan yang mana fotonya ini tentunya ditutup, persahabat, ya membuat semua orang penasaran dan ramai banget nih. Ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh bu Paul ini yang ramai kemarin katanya itu repost l2w.id selamat malam kami informasikan bahwa amanah para donatur sudah kami laksanakan kami serahkan ke bantuan atau humanitie Alix de Malang persahabat ya tuh ternyata. Tentunya ponselingan yang rame di Popol ini suatu kebanggaan untuk kita semua. Leslar Loveworth World atau L2W.ID kembali membanggakan banget ya fanbase Leslar. Penyaluran bantuan banjir malang. Lagi-lagi tentunya memberikan kebaikan bantuan untuk orang-orang yang tentunya membutuhkan. Ini suatu contoh yang sangat baik mudah-mudahan juga kita semua sebagai fans sejati yang selalu mendukung Leslar dan kita harus selalu menebar kebaikan. Amin. Irobel amin. Untuk ke kabar berikutnya juga ada sebuah unggahan spesial dari Irfan Hakim di channel YouTube-nya. Tentu ini ada Vlog juga yang diunggah Lesti bilang cemplungin sulcata ke kolam. Waduh, ini lagi rame banget sebelumnya sampai ke Bilar pun meminta maaf di akun IG pribadi miliknya. Dan perhatikan persahabat ya, yang diunggah oleh Irfan, ada sebuah kalimat yang tahu jangan so paling tahu tapi saling kasih tahu. Dari sini sama-sama kita belajar cari ilmu. Dari saya yang selalu belajar untuk menjadi pencinta alam termasuk hewan dan manusia di dalamnya. Terima kasih lasti kejiora Rizky bilar membuat banyak orang jadi lebih tahu. Buat yang sot paling tahu salam tepuk jidat aja. Selengkapnya ada di The Hakim Channel. Ini di postingnya di The Hakim Channel. Persahabatnya vlog bersama Leslar. Ini mengenai sulcata kura-kura yang tentunya masuk ke kolam renang persahabat ya di sini ada sebuah penyampaian yang sangat luar biasa dari Ah Irfan. Kita sama-sama cari tahu dan tentu yang sudah tahu harusnya memberikan pelajaran soal tentunya pencinta hewan persahabat, ya. Mudah-mudahan juga kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan dan dilindungi, dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Untuk kabar berikutnya ada sebuah undangan spesial juga. Dari akun Igun Sudarmono bersabat dia memposting sebuah postingan, info juga ini untuk kita semua. CMIA, Chart Musik Indonesian Award 2021, siapa jadi yang terfavorit tahun ini? Segera, wow, akan segera hadir acara yang sangat luar biasa juga, yang diinfokan oleh Igun Sudarmono Dan kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan di chart musik indo buat tahun 2021 ini juga ada polling untuk menentukan siapa penyanyi solo terfavorit grup terfavorit, kolaborasi terfavorit, dan lagu terfavorit buat yang mau ikutan voting langsung aja klik di bionya persahabat tuh ada linknya Saatnya kamu bersuara kata Igung Sudar Mono Kita lihat di kolom komentar banyak dibanjiri respon yang sangat luar biasa dari fans Sejati Leslar Yakni dari akun Novo.od mengatakan Lesti kejora Lesti, Lesti kejera Wow, Masya Allah banget ya nama Lesti Rame banget di kolom komentar postingan postingan Sudar Mono mudah-mudahan saja idola kita juga Ini mendapatkan tentunya predikat ranking pertama juga nih di ajang manapun dan ke kabar selanjutnya, persahabatan sebagai kabar yang sangat luar biasa juga membanggakan juga nih. Tentu semalam, Lesti dan Rizky Bilar ini berkunjung ke rumah Andara, milik Raffi Ahmad. Wow, bersama orang-orang hebat ketemu di situ persahabatnya ada Mas Gilang, Siragan 99. Masya Allah, mudah-mudahan saja berkah barokah dan semua dilancarkan apa urusan untuk Lesti dan Bilar Amin. ya kita juga persahabat di postingan ini, tentu banyak tanggapan komentar yang diberikan yakni dari akun Instagram Eviriani mengatakan dalam kolom komentar Kenapa ya gua tuh seneng banget lihat Bilar dan dedek dekat sama juragan 99 kelihatan juragan 99 dan istrinya tuh kayak bener-bener tulus orangnya kayak saya amal eslar enggak kelihatan mau pansos tuh bersahabat ya kalau juragan 99 emang tulus banget mensupport support idola kesayangan kita Leslie dan Rizky Bila Ini semalam persahabat ya. Leslar tentunya nengokin Baby R. Baby Rayanza Malik Ahmad. Wow, masya Allah banget ya. Itulah juga keunggah berikutnya di ETS pribadi milik kakak -kak Bilar Mengatakan silaturahmi judulnya, masya Allah banget ya silaturahmi ke Andara bersama orang-orang yang sangat luar biasa hebatnya. Dan untuk kabar berikutnya, perhatikan juga para sahabat, di sini sebuah postingan, ini masih di momen ketika diandara tuh. Kata Bilar dan A.A. Rafi lagi syuting, bersahabat ya ini diunggah oleh Pak Fair. Pastinya ini buat syuting Cinta Abadi Leslar. Aduh, cute banget ya, ternyata episode kali ini akan dihadirkan Cinta Abadi Leslar episode bersama A.A. Rafi, yang mana tentunya bos kalau kata kakapilar sih bos terbesar banget nih ya Rafi Ahmad panutan bagi seorang Rizky Pilar makin gak sabar aja persahabat untuk selalu menyaksikan CAL episode-episode terbaru yang membuat kita semakin bangga dan semakin bahagia. Kita masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia, dan tentu judukan vitamin manja. Dan itulah kita. Jangan kemana-mana total stay tune dan tontonin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhanya selanjutnya. Ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.